Assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh kita akan membahas tentang bagaimana cara mengubah tampilan Android agar jadi seperti tampilan yang ada di komputer Windows 10 gitu atau di laptop atau PC kita harus download dulu filenya. Filenya ini saya sudah mendownload filenya. langsung saya buka file -nya. ini ini filenya ini saya sudah mendownload filenya. nya nanti Uh, ininya link downloadnya nanti akan saya kasih link downloadnya ini ini langsung kita buka aja kita pasang ini berikutnya pasang kita tunggu dulu pemasangannya proses Pemasangan ini sekitar satu menit lah ini saya menggunakan dengan Android Lollipop dengan RAM nya 2GB jadi kalau RAM-nya ini minimal satu giga dia kalau untuk ram di bawah satu giga nanti akan berat bagi smartphone akan berat dia bekerjanya ya nah, akan melambat dia jadi inilah tunggu sebentar blind downloadnya nanti akan saya kasih aplikasi ini pun kecil dia cuman 17 MB. Hmm, ini dia. Ini kita klik selesai aja. Selesai. Nah, terus kita kembali aja. Kembali ini dia aplikasinya. Ini dia aplikasinya. Android Windows. Ini kita buka langsung aplikasinya hmm. nah, ini. Nah. Ya. biasanya untuk tampil pertama kayak gini dia ada downloadnya lagi karena ini saya sudah pernah menginstall jadi downloadnya tidak ada lagi kemarin saya downloadnya sekitar lima menit tenang baru selesai ini kita ubah dulu ke horizontalnya klik aja ke layar ini klik aja ke layar agak lama tahan ya klik screen itu horizontal yes nah ini dia sudah horizontal ini. kita refresh dulu refresh refresh cukup mudah sekali cuman download aja file yang tadi langsung dia bisa siap seperti ini ini dia ini program-programnya ini aplikasinya ini excel ini komputer ini komputer lagi coba kita beli surpaya dari saya yes yes ini dia kita coba kita hidupkan musiknya oh dua kali klik dia harus dua kali klik baru hidup dia bisa kita minimis gitu kita minimis, gitu. Nah, kita ini aplikasi bawahnya ini pas kita udah memasang aplikasi ini, ini ini emang masuk sendiri dia sama ini ya nah, tapi ini? ini bawaan Cina ini punya Cina Coba kita buka ini ya ah, bahasa Cina lah gitu ini programnya Coba kita klik program cancel nya ini programnya nah, bahasa Cina juga ini kataulah gitu hmm. inilah dia cara-caranya oh iya link download tadi saya lupa link downloadnya Link download ini dia, karena hmm. dia karena kebalik ke kail, ke kursi, kursi 7 ini. Ini aplikasinya ya. Win 7 ini ya aplikasinya bukan Win 10. Jadi dari Win 7 ini nanti kita pasang Win 7 ini baru kita install Win 10-nya dari situ langsung. jadi kalau Win 10 ini bukan ya, ini saya seperti hmm, Nokia Lumia gitu. Kayak tampilan Nokia Lumia. <tuk> ini QR lah, delok aja ini hp Ini ya seperti okay, ini okay, kembali ini kalau win 10 ini bukan ini kayak seperti oh, yang saya bilang tadi seperti tampilan Nokia, Nokia Lumia bukan okay. seperti tampilan desktop okay, kemudian oh, ya, saya punya satu tampilan lagi Buka dulu pengaturannya gimana caranya untuk membuat tampilan lebih keren lagi ini meranda Okay. Hmm. Hmm. kita kembali ke mana dulu saya akan mengubah tampilan ini menjadi lebih keren juga bukan Windows lagi nah ini dia hmm. terus ceng, ah, ini dia, seperti, kembali di masa depan gitu, ini, seperti ini. Seperti hmm. Hmm. Nah, ada suaranya ini, sangat ah, ada suara ngan Ya. Ini dia, ini dia. Ini dia programnya. Bagaimana cara untuk membuat ini? jadi di video selanjutnya. Karena ini cara untuk membuat seperti ini kita membutuhkan dua program, dua aplikasinya. Oke, okay, selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.